assalamualaikum halo teman-teman semuanya jika sebelumnya data whatsapp yang bisa ditransfer dari android ke iphone hanyalah versi tertentu saja tetapi untuk kali ini versi terbaru dari whatsapp beta sudah bisa memindahkan atau mentransfer semua isi chat whatsapp ke iphone oke selanjutnya simak videonya ya untuk versi whatsapp terbaru yang bisa memindahkan chat whatsapp ke iphone adalah versi WhatsApp terbaru dari beta 22215.16. Dan sama seperti sebelumnya, untuk iPhone sudah dilakukan reset ulang ataupun hapus data. Oke, untuk di iPhone ini karena habis direset ulang, kita pilih bahasa wilayah Indonesia. Kemudian atur secara manual. Kemudian di sini pilih pindahkan data dari Android. Pilih lagi lanjutkan. Sekarang ada kode kemudian untuk di Android kita download aplikasi Move to iOS nah seperti ini kalian bisa mendownloadnya langsung di Google Play Store kemudian kita buka, pilih lanjutkan, pilih lagi setuju, kemudian kirim secara otomatis setelah itu pilih lanjutkan, nah sekarang di sini untuk kode yang ada di iPhone kita masukkan ke Android Berikutnya tunggu beberapa saat sampai kedua perangkat terhubung. Nah di sini akan ada pilihan WhatsApp, kita pilih saja WhatsApp, lalu pilih mulai. Pilih lagi lanjut, kemudian pilih lagi untuk kontak ya. Jika sudah kemudian pilih lanjutkan. Tunggu beberapa saat untuk proses transfer data chat WhatsApp sedang berlangsung. Oke sudah selesai, kemudian lanjutkan pengaturan di iPhone. Di sini tentu saja kita harus memasukkan ID Apple dan juga yang lain-lainnya ya. Oke jika proses pengaturannya sudah selesai, kemudian sekarang kita download aplikasi WhatsApp di App Store. Oke jika sudah, kemudian kita buka. Lalu masukkan untuk nomor telepon. Kemudian seperti biasa masukkan kodenya. Oke, sekarang untuk memindahkan chat dari Android ke iPhone, kita pilih mulai. Lalu pilih lagi mulai. Kemudian pilih lagi lanjut. Masukkan nama. Setelah itu pilih selesai. Dan lihat, untuk semua chatnya sudah masuk ya. Sudah berpindah, baik itu chat yang berupa obrolan ataupun yang berupa gambar. Semuanya sudah bisa dipindahkan. Oke, bagaimana teman-teman sangat mudah bukan untuk memindahkan data chat WhatsApp dari Android ke iPhone dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.